Tahukah kamu, Corona sudah menyebar di Indonesia loh? Ya, negara yang mendapat julukan sebagai negara barbar yang sempat menghebohkan karena tidak ada yang terjangkit Corona pada saat itu. Mewabahnya virus ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah di berbagai negara di dunia. Berikut adalah upaya beberapa negara dalam menghadapi virus Corona. Negara pertama ialah China. Corona pertama kali ditemukan pada akhir 2019 di Wuhan, China. Setelah itu, penyakit pun semakin menyebar. Pemerintah China melakukan isolasi di kota Wuhan hingga Hubei. China juga melakukan pembangunan dua rumah sakit khusus untuk menangani virus Corona, yaitu rumah sakit Hou dan rumah sakit Lei Wuhan juga membangun 16 rumah sakit sementara untuk penanganan virus Corona. Kedua, Korea Selatan. Jumlah kasus corona dilaporkan paling banyak terjadi di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan telah melakukan sejumlah upaya sejak virus corona terdeteksi di negaranya. Salah satunya adalah dengan menemukan cara inovatif untuk menguji virus corona pada pasien. Inovatif ini terinspirasi dari sistem drive-thru. Pemerintah Korea Selatan juga telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti larangan masuk ke negaranya, hingga pembatasan ketat pada turis yang berangkat menuju Korea Selatan. Negara ketiga adalah Iran. Iran menjadi negara dengan kasus Corona terbanyak di Timur Tengah. Beberapa pejabat publik pun sempat dilaporkan terinfeksi. Presiden Iran mengatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk melakukan isolasi kota. Namun, pemerintah tetap akan melanjutkan penerapan kebijakan isolasi individu. Negara keempat adalah Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara yang melaporkan seluruh pasien corona di negaranya telah sembuh dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Para pekerja kesehatan juga telah diperintahkan untuk mengikuti beberapa protokol dalam menguji infeksi dan tingkat keparahannya. Selain itu, kementerian menginstruksikan sekolah-sekolah untuk melakukan pembersihan kelas sebelum murid-murid melanjutkan pelajaran. Negara terakhir adalah Indonesia. Pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan adanya kasus infeksi virus corona di Indonesia. Dua pasien positif corona pun dibawa ke salah satu rumah sakit rujukan khusus yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terkait pencegahan virus corona, Kementerian Kesehatan menyatakan telah menyiapkan 100 rumah sakit rujukan di 32 provinsi yang dinilai mampu menangani pasien jika ada yang terkontaminasi virus tersebut. Dan pemerintah juga tengah menyiapkan rumah sakit khusus penanganan virus corona di Pulau Galang, sebuah pulau di Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman kalian agar konten ini lebih bermanfaat. See you in the next video. Bye.